sudah mendengarnya. Kau sudah mendengar suara istrimu itu? Kalau oh, kau ingin menyelamatkan hidupnya, datanglah kepadaku. Oh ya, kau jangan sampai lupa, datanglah bersama dengan Anandi dan juga putrinya. Ah iya, ajak juga kakak ipar tercinta. Jika kau menerima syarat dariku. Itu bagus. Jika tidak? Oh ya, memberitahumu hal yang terpenting Kau jangan pernah membawa polisi Kau tahu? Aku takut kepada polisi Ketakutan itu bisa membuatku melakukan hal nekat. Semoga saja kau ingat Aku menembak polisi karena ketakutan Saat pemilihan dulu Dan kau membongkar semua perbuatanku Sudah, nanti satu jam lagi aku akan menemukan... Jagdish, jangan dengarkan dia! Diam! Putuskan sendiri. Kau ingin gangga dengan nyawa? Atau tanpa nyawa? Tidak, Jagdish! Jangan dengarkan dia! biarkan saja pergi, Jagdish! <tuk> Akhirnya Sing! Akhirnya Sing! Halo! Apa yang terjadi jakdis? Apa katanya? Akhirat Singh telah mengajukan syarat untuk membebaskan gangga. Apa yang kulakukan? Untuk menghindari polisi, aku harus mengambil beberapa tindakan pencegahan. Baiklah, coba pikirkan dan katakan kepadaku. Bagaimana menurutmu? Akankah suamimu? Menurut Tiku Atau tidak? Tidak akan pernah Benarkah itu? Apa dia tidak menghargai nyawamu? Apa kau begitu tidak penting baginya? Atau mungkinkah Karena Anandi dan dia Kembali bersama lagi Bagaimana kalau dia jatuh cinta lagi pada nanti dan baginya kau bukanlah apa-apa lagi wah-wah-wah dengan melakukan ini ternyata aku mempermudah segalanya bagi caktis kau tidak perlu Membuktikan cintamu padaku, aku Jadi aku mohon Biarkan saja dewa mengambil jiwaku Tapi jangan kau membahayakan jiwa-jiwa yang lainnya Aku adalah musuh terbesar akhirat Jagdis Lupakan yang lain Aku yakin jika kau hanya membawaku padanya Dia pasti sudah senang dia akan melepaskan Gangga Ayo, Jagdis, kita pergi sekarang saja Anandi Apa kau sudah kehilangan akal sehatmu? Apakah kau bahkan sadar dengan perkataanmu tadi? akhirat Singh adalah orang yang jahat Kau ingin menuruti persyaratan seorang penjahat dan menjadi bonekanya? Hah? Tidak Apapun yang terjadi tidak akan kulakukan akhirat menculik Bu Gangga jadi kita culik saja Kundan putranya. Apa? Kundan adalah hidup akhirat. Akhirat tidak akan tahan melihat anaknya menderita. Jadi untuk menyelamatkannya, dia pasti akan patuh padamu. Ini satu-satunya pilihan untuk menyelamatkan Bugangga tanpa ada yang celaka. Pak, menculik seseorang untuk menangkap penjahat itu tidaklah benar. Inspektur sudah salah paham Aku tidak memintamu untuk melakukan kejahatan Dokter Jagdis adalah anggota dewan yang jujur dan bertanggung jawab Aku yakin dia tidak akan bisa berbuat kejahatan Dia juga tidak memintamu melakukannya Kami hanya punya jalan keluar untuk menangkap Ahiraj Hanya itu Inspektur pasti ada cara legal untuk membawanya ke sini. Aku cuma ingin memberitahu Ahiraj Bahwa jika dia tidak melaksanakan Gangga Maka anaknya akan berada dalam masalah besar Hanya itu Pak, kita bisa memanggil Kundan untuk ditanyai Tapi tidak bisa menangkapnya Oke, lakukan saja Sudah cukup bagi kami Aku hanya ingin memberitahu Ahiraj Bahwa putranya ada pada kami Pak, ada masalah lain Masalah apa lagi? Kami telah melacak nomor yang dipakai oleh Ahiraj Untuk menelponmu, Pak Nomor itu telah dimatikan Sepertinya dia memakai kartu SIM yang berbeda Sehingga kami tidak dapat melacaknya tidak masalah, inspektur. Dia tadi mengatakan kalau akan menelponku satu jam lagi untuk mengetahui keputusanku. Baik saat bicara dengannya, kali ini akan katakan padanya, putranya ada bersama kami. Hanya itu, aku mohon bahwa saja Kundan ke kantor polisi sekarang juga. Baik, anakku, ada apa? Polisi datang lagi, inspektur menanyakan, nak. jangan takut, Bu." Saat mereka menyita ponselku, mereka tidak akan menemukan apapun tentang ayah di ponselku. Jadi mereka pasti ingin mengembalikan ponselku. Ayub, uh, Pak Inspektur, tolong kembalikan ponselku. Aku tidak datang mengembalikan ponselmu, tapi membawamu ke kantor polisi. Kau tidak bisa membawa ke polisi pak Kenapa aku disebut denganmu Hei kalian Cepat bawa aku dia tidak bersalah Lepaskan Ibu Ay, Pak inspektur Aku mohon Apa yang terjadi Apa yang kau lakukan Anakku tidak bersalah pak Dia tetap di rumah Sejak dia dibebaskan Kenapa sekarang kau malah menangkapnya Tolong beritahu aku pak inspektur Tolong beritahu alasannya Sudah oh, dia bawa dia. Pak inspektur Jelas. Pak, tidak pak tunggu dulu Lepaskan pak. aku Ibu Tolong Anakku tidak bersalah Kenapa kau membawanya Pak aku tidak bersalah pak Kenapa kau menangkapku Pak inspektur. Ibu Ibu Ibu Ibu Kundan Inspektur aku mohon lepaskan dia Pak inspektur aku mohon Bebas karena anakku Kundan Mereka Anakku tidak melakukan kesalahan apapun Kundan Anakku tidak bersalah Tidak, lepaskan anakku Tapi ayah bersalah bukan bu Mereka pasti membawa Kundan karena kesalahan ayah Selama ayah tidak berbuat baik Maka kehidupan kita juga tidak akan damai Ya, sayang, Tidak apa-apa bu Kenapa ibu minta maaf Ini semua kesalahan Nimboli Jangan bilang begitu nak Pikirkanlah nak Kau merasa sangat sedih Karena ibu memukulmu Jadi bayangkan betapa sedihnya Nimboli Saat mendengar itu Apalagi jika Bukan kesalahannya, Siva. Nimboli dan Bu Manggala adalah tamu kita, nak. dan berulang kali Ibu katakan kita harus menghormati tamu kita. Tapi kau bersikap buruk, sayang. Nimboli. Dia tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang terjadi di rumah kita. Bahkan, aku sangat menyesal telah memukul Mona. Sangat menyesal, mulai sekarang kita berdua akan menjaga hal itu tidak terulang. Kau juga tidak akan mengulanginya, kan? Sifat mungkin sudah memaafkanku. Tapi jadi Nenek, Abi, dan juga Manu. Mungkin saja tidak. Sebenarnya hari ini keluarga ini bermasalah karena Putriku. Aku harus melakukan sesuatu, aku harus membawa Gangga kembali, bahkan jika aku harus mengorbankan hidupku. Ya, halo Inspektur. Pak, kami sudah membawa Kundan ke kantor polisi untuk diinterogasi. Terima kasih, terima kasih banyak Inspektur. Sudah meminta baik baik padamu agar tidak mendekati polisi, tapi kau tidak mendengarkanku. Sebaiknya kau pergi mengumpulkan kayu karena sudah tiba waktunya untuk membakar peti istriku. Tidak sih jangan coba-coba menyentuh gagah Dengar, aku tidak mendekati polisi. Jangan coba berani berbohong kepadaku. Karena orang-orang mengawasi semua aktivitasmu Aku tahu semua yang kau lakukan Jadi, jika kau mencoba untuk tidak mematuhi pesanku lagi Jangan salahkan aku Jika kau terpaksa meletakkan karangan bunga di foto istrimu Apa kau mengerti? Oke, okay. sekarang bagaimana keputusanmu? Kau pilih membawa Anandi, nimbo gadis celaka itu dan niparku? Tidak akhirat Singh Aku tidak akan menyerahkan Anandi Nimboli dan Bumangala padamu Mau bilang apa kau? Apa? <laughs> apa kau sudah tidak wah rasa? <laughs> apa kau sehat? Apa kau tidak peduli pada nyawa istrimu? Anggota Dewan Jagdi Kenapa kau tidak katakan saja pada dunia? Bahwa kau jatuh cinta lagi pada bantan istrimu, Anandi Katakan saja agar aku bisa habisi istrimu sekarang Agar semuanya bisa lebih mudah bagimu akhirnya Sing Jika kau berani menyakiti Gangga Aku akan kirim Putramu ke negara bagian paling menyedihkan Kundan. Katakan kepadaku Di mana kundan? Kau apakan dia? Ya Kundan ada di kantor polisi Jalrah Polisi menungguku, Memberi mereka lampu hijau Setelah ku beri izin Mereka akan buat kundan sedemikian rupa Sampai dia tidak bisa dikenali lagi uh, Itu bohong Kau hanya bicara sampah Kau bilang anak buahmu mengawasi mengawasiku kan? Suruh saja salah satunya Mencari tahu Apa semua yang katakan itu benar atau tidak Hubungi aku saat kau tahu kebenarannya Baru kita bicara Tutup telponnya sekarang uh, uh, uh. Ya, Dewa, tolonglah kami Aku hanya berharap Demi mendapatkan putranya Akhirat Sing akan melepaskan Gangga Ya? Apa, apa katanya Dia berkata benar Kudan dibawa kantor polisi beberapa saat yang lalu Jagdi Singh <tuh> Dan lihat saja apa yang kulakukan padamu. Apa dia pikir dia bisa mengalahkanku dengan melakukannya? Huh? Dia akan mendengar teriakan istrinya yang sedang sekarat. Aku akan akhiri semua ini untuk selamanya. takdik dari anggota Dewan itu agar kau menyerah demi menyelamatkan putramu dan melepaskan gangga aku tidak punya pilihan lain bukan dia menyandra putraku. biarkan saja polisi tidak akan dapat bukti lain seumur hidup aku bolak balik pengadilan aku tahu banyak tentang polisi dan pengacara dan kundan dia tidak hubungannya dengan semua ini jadi bagaimana mereka melahannya mereka harus melepaskan kundan setelah dia diinterogasi. Mereka tidak berdaya Percayalah padaku Sudah waktunya membuat rubah itu benar-benar ketakutan Dan tidak berkutik lagi Untuk pertama kalinya, Akhirat Sing terdengar ketakutan Bumanggalah, aku rasa idemu akan berhasil Sekarang Akhirat Sing dia... Ini dari Akhirat Sing Sebentar Ya, katakan padaku Akhirat Sing, keputusan apa yang kau ambil Apapun yang ingin kau lakukan pada Kundan. Lakukan saja, tapi aku tidak akan melepaskan ganggamu Apa? Ada pepatah yang sangat terkenal di wilayah ini, Jagdis Membangunkan singa yang tertidur Dan menghasut akhirat sing Adalah suatu hal yang salah Kau melakukan hal yang payah karena berbusuhan denganku Seharusnya sekarang Aku memisah-misahkan ganggamu Dan kukirim satu persatu padamu Tapi untungnya untuk saja Kau masih bernasib baik Dan aku masih bermurah hati Untuk tidak merampas kehormatanmu Membakar peti istrimu Jangan coba-coba akhirah sing Jangan coba meletakkan satu jarimu Pada